Jumpa lagi dengan Loren Jinar Barber. Kali ini, Loren Barber akan memotong siapa ya? Ini Wah. soalnya, soalnya rambutnya sudah putih, guys. lihat lihat mirip kayak artis siapa ya ini ya? <laughs> uh, kalau Loren lihat ini kayak si... Nah, si... si... si... of si... itu si... siapa? Ya, Ahmad si... kali ya <laughs> mirip guys, si... lihat si... -lihat, lihat, lihat guys, bang, lihat ah. lantai. Oh, ya si... Ya. si... Oke, okay. saksikan konten uh, larian kali ini sampai selesai dan dengan Pak atau Mbak Ahmad Albar <laughs> langsung ikuti sampai selesai, go go. tanya berapa tahun udah potong di tempat uh, Loren 10 tahun 10 tahun di gitu, lumayan yang lumayan rumah di belakang mulai iya. di tempat Loren yang paling lama ya di, di timur ya iya, iya. Iya. kalau di, di pinggir Jalan Raya belum belum ya belum oh, iya. Jadi, kuh, itu, ya Oh sudah ya itu gitu ya kucing kan sebelah Jalan Raya Bagaimana ya, tadi di pinggir jalan raya saya rengga ya Berarti udah lama bos, tapi kalau ibu 10 tahun, kalau ibu saya masih ada ya, berarti sekitar 13 tahun Sekitar 13 tahun ya, potong di tempatnya Loren Lama banget, di dimana bos? rumah sakit dokter ya iya dokter cinta pada dokter suntik dokter tubur dokter justru dokter tubur kalau yang dokter itu matinya sama si Dokter itu bukan putih. dokter, satu-satu cleaning <laughs> selfie. Klinik. Klinik salam, Bisa kita ada, guys. Ya, Yang ya. punya cleaning servis padahal oh. mobilnya di rumah parkir ada sepuluh, ada ya, sepuluh mainan." Eh, joss-joss, <laughs> mobilnya top-top, nggak tahu ya. <laughs> Tos -tos, tok -tok, mobil mobil mobil <laughs> banyak mobil di rumah guys. mobil mobil pakai sepeda mobil sepeda, mobil apa ya? tadi ada mobil tapi di rumah yang pakai alpat alpat paciru paciru panasnya bociru panasnya bociru aduh aku lagu tiro rondo alpat ya ini ini stylenya loren kafir style yang daya enam muda gitu ya biar nggak kelihatan tua biarpun sudah ah rambut sudah memutih tidak apa-apa yang di sini yang belum, belum menikah biar kalah ini mungkin mau menikah lagi terus kan tuh api. apa tuh dulu -dulu. Coba yang belum laki-laki dulunya di sini mana larat ibu Jin saya biar itu misal itu sekarang berada di uh, di sini Desa Neo Tangmalang oh, tuh... nah, oh perempatan yang Malang itu mengarah ke nggak ke arah jalan Jangan, jalan, nanti, Konsepun, jalan itu tepatnya uh, kawan lama itu Jangan di. Kau kau nyobain yang sama, waktu lama, waktu lama cuma kamu kamu gitu ya. Dokter semua ya teman-temannya guys. Dokter apa kira-kira? Dokter dokteran atau dokter sana terjadi <tuk> <tuk> <tuk> ya, ya. di rumah sakit guys biasa bedah tulang bedah tulang ya, pelanggan lorem itu ya, ada ya. yang kemarin lorem lorem di video video juga pengusaha catering pengusaha muda ada yang sudah jadi oh, apa ya polisi tentara ini dokter ya dokter, dokter ya. <tuk bedah> tulang tulang ayam <tuk> Kan ya, makan ya. ayam di warung ya. Sudah terus, guys Kita korek ini, ya Namanya, ya korek ya. ya, gimana udah pulang <laughs> ini, selalu berjalan-jalan sama lah, kali berulang sampai berapa kali pak dokter gimana? kali satu turun itu 2 ribu ayam maka kita 1 ribu 2 ribu kilo setengah ayam ya gitu ini biasa uh, apa ya orang itu selalu merendahkan diri saya suka orang itu ya, pun dokter kebarnya tapi dia enggak enggak meninggi selalu bener kamu mengetuk cewek ayam enggak sih padahal cewek enggak bisa ini di tenaga cowok. Oh, berarti dia luminous. yang ya, belakang itu gitu. kayak Itu kan kelihatan yang pakai topi itu kan ya, itu asistennya. <laughs> dia, ya, dia yang biasanya meminjam alatnya untuk kedatangan dia. Bisa bisa ya, bisa untuk gaji paruh mungkin. <laughs> <laughs> gimana Mas siapa yang yang dibakan itu Mas? Namanya siapa, siapa Mas? Hmm, Saya Imbul. Saudara. Saudara tuh Imbul. <laughs> <laughs> ya, iya iya. Imbul asistennya ya biasa. Iya. Biasa ke sumur itu makan nyong usia sana. Dia yang menyiapkan mangga tadi. Tahu enggak bisakan marah enggak? Dia jelas marah. Memang enggak digaji. Iya. mau kalau enggak digaji minta aja gaji yang banyak. Dari <laughs> mana gak di sabar, yeah. tarin, oh, gitu ya. Ya, iya. Kalau sabar nanti alatnya bawa pulang. Oh iya. bautnya bawa pulang belajar Pulang baut biar bisa. Saya lagi punya Kayak gini. Ya. Channel, channel orang sama pelanggan ini pak dokter yang di belakang itu asistennya mantri nanti dokter sampai ok. tadi tuh pak lupa mau ngasih kan itu pak lupa kenal nama aslinya siapa tuh pas masa mas timbul gitu timbul aku setia lah. timbul aku setia lah nama -nama. timbul itu mungkin Ia. aku setia itu setia jangan gini mereka dulu Bu. Kawan ibu kawan, berarti sekali setiap kawan dua jenis. Iya, tapi jangan di, diterjemahkan itu lah. Diterjemahkan, diterjemahkan pakai bahasa san sekilas aja. Nanti saya lihat saja. Pak, pa Dokter, kalau ada tulang yang remuk itu, cara-cara mengumpulkannya kembali itu gimana? Ya. Cara membelahnya kembali itu, ya. kembali, itu ya. gimana, Pak Dokter? Tunggu kan kalau nggak, satu satu kilo tiga ya kan semuanya 3.000 buat apa campuran nih ayam pulangnya pulangnya itu campurannya tanya nya loren serius jawabnya bagai campuran atau oblasan pentol ya soalnya sopernya ini kan beras dari menu hari ini ini terus terus terus terus terus Udah berapa tahun anak lah Jadi eh, punya profesi di itu kalau boleh tahu Satu, dua, tiga, 4 sampai berapa tahun? Sampai segera segera dokter botol ayam dua tahun <tuk> Jadi dokter ngepel dua, dua tahun Terus terakhir jadi dokter, dokter nyaku <tuk> Dokter nyaku, yang tadi dokter ngepel, sekarang dokter gitu. kesan kesannya itu menjadi asetnya pak dokter itu gimana cukup cukup mengesankan ya iya. tapi oh, makanya aneh <tuk> yang aneh siapa aja maksudnya iya bos bos saya itu oh, bosnya aneh ya? ya. orangnya agak aneh gitu iya anak. anaknya kayak gimana sering nggak kayak kayak ya. makannya seperti manusia gitu mak <tuk> <tuk> <tuk> makanya kayak <Kain> kapal <ke> <tuk> buburnya kan iya. hari... digiling biasanya buburnya harus ketinggalnya digiling kan nggak digiling gitu ya itu yang kayak anehnya itu ini nggak itu oh iya dibalik itu bagian anjing tanya pada Ya, ya. dokter, oh, oh, oh, iya, ya. nah. dokter sama asisten sama asistennya sama sama Oh, nah, terus seperti ya, ya, aja. di Cibadil saya saja, saja juga emas loh, bukan bukan gitu. <tuk> nah, di, seperti manusia gitu. orang-orang oh, nah, itu kalau ngasih sarung, gitu, nah, bulu, Iya habis jadi dokter kamar mandi itu 20 dokter itu kan 20 pernah sakit pernah sakit sampai juga saya pasti beda sama dokternya sendiri iya ucapin dengan dendela Ya, ini pelanggan loh, Dokter plus asistennya sama-sama kocak tadi jika ini style yang sedikit berbeda dari sebelumnya ya, Dok, kasih nah, ya. anu aja rilis pun dok Wow, sempat-sempat sempat Aku apa sih nanti? Jelundah Menen-menen Dok, tamu adalah raja Iya, iya, iya, iya ini guys Ini kan sekarang mungkin jam lewat Berapa gitu ya? nanti jam dua mau mau ada jadwal bedah lagi berakrasi dari apa ya, agak kesiangan, kesiangan katanya, lama jangan lama-lama shootingnya tadi kan. udah bisik-bisiknya jangan lama-lama, iya baru, jam dua ada jadwal untuk mulai belum mana sih mobil kan? lihat. yang mana sih mobil kan aneh, seperti keperluan ya, ya. Bukan ada lagi yang Bukan oh, ada lagi eh, Andri. di rumah untuk ngantar untuk mobilan harus tinggi kasih yang spesial coba lihat ke sana tulis sate kita beda loh tadi tadi pakai kasih loh malam iya cinta enggak iya oke guys percaya kami sama pak dokter sama asisten yang di belakang mas sesuai kita ini pak dokter ini tadi minta saya seperti tidak, tidak biasanya agak di rumah dikit biasanya nggak perlu guys ini belum selesai ini. terima kasih sudah menyaksikan konten orang kali ini semoga jasa baik Anda sudah di uh, sudah hadir di uh, konten jalan mudah-mudahan terbayar mahal dan dibayar mahal oleh Allah SWT wa Taala Hai, ya, ya. Amelia. Eh, itu namanya. Badanlah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue lupa, Pak. Asisten dada dulu, oke. Pada peledah dulu, ada juga sama malam. Oke, gue laku.